semuanya, kembali lagi bersama Kusuma di Australia. Apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik aja. Nah teman-teman, akhirnya aku kembali lagi untuk membuat video-video terbaru. Di video kali ini, aku akan membuat makeup studio tour Karena banyak sekali teman-teman yang merequest untuk melihat bagaimana sih ruangan makeup atau studio makeup aku Saat aku bekerja sebagai makeup artist di Australia Nah, sekarang langsung aja aku akan menunjukin ke teman-teman apa sih isi di studio makeup aku Nah, teman-teman, ini dia ruangan studio makeup aku, tempat aku bekerja. Nah, mari kita bahas dari sebelah sini dulu. Yang ini adalah sertifikat dan piagam yang aku dapatkan. Yang ini aku mendapatkan 5 star ya, Certificate of Excellence tahun 2018 dari Easy Wedding. Nah, yang sebelah kanan ini adalah sertifikat makeup artis aku tahun 2019 di Australia. Nah kalau yang ini adalah piagam penghargaan ya, yang aku dapatkan sebagai um, peringkat lima terbaik makeup artis di kota Balarat dan Bendigo. Dan yang ini adalah surat yang dikirimkan dari customer aku. Waktu itu aku menjadi makeup artisnya dia saat uh, pernikahannya dan dia sangat senang sekali. Dan dia mengirimkan surat sebagai ucapan terima kasih dan mengirimkan fotonya saat pernikahannya. So, it's really sweet of her. Nah, lalu kalau yang ini adalah box um, makeup yang aku pakai ya. Ini brand-brand yang aku pakai ada Becca, ada Mac, um, ada apalagi nih? Uh, Anastasia Beverly Hills, Makeup Forever, um, Too Faced. Nah ini aku pajang karena Um, supaya nunjukin ke customer juga ya kalau apa aja sih brand makeup yang aku pakai jadi uh, customer bisa lihat oh ini brand makeup yang Kusuma pakai oke okay, oh. lanjut di sini adalah uh, meja rias ya untuk mejanya ini aku beli di IKEA nah teman-teman juga bisa membeli meja ini ya di IKEA Indonesia um, kita bahas sebelah sini dulu, ini ada lipstik Ya ini berbagai lipstik yang um, aku suka ya dari MAC Ada dari Marc Jacobs Dan ini setting spray dari MAC um, Ini ada glitter-glitter yang suka aku pakai Ada concealer Lalu di sini ada foundation, aku suka banget ya foundation dari uh, MAC Karena dia bagus banget Uh, tidak hanya untuk um, kulit yang kering, tapi juga bagus untuk kulit yang berminyak ya. Jadi dia bisa, dia bagus untuk semua jenis kulit. Lalu di sini ada primer, aku menggunakan dari Becca, Laura Mercier, um, lalu aku juga ada NYX, dan ini beberapa primer juga ya, moisturizer. Um, aku juga ada Illuminator dari Iconic London Aku suka sekali Nah kalau yang ini adalah eyeshadow palette Yang aku gunakan Jadi uh, macam-macam warnanya Ini aku Suka sekali dari Too Faced um, ini Agak susah dibuka Coba aku buka dulu Nah ini dia Semuanya shimmery Lalu juga ada dari BH Cosmetics, ya, yang full color seperti ini. Karena karena kadang klien aku merequest um, tidak hanya natural look, tapi juga yang full color, ya, yang glam. Nah, selanjutnya ini juga aku punya dari Pat McGrath. Kita lihat warnanya, tunjukin ke teman-teman. Ya, warnanya bronze. Sangat cantik. Lalu, aku juga punya dari Huda Beauty um, Makeup Forever Anastasia, terus juga dari Morphe di sebelah sini. Ada banyak brush, ya. Nah, teman-teman, kita bahas yang di sebelah sini. Ini adalah koleksi um, makeup brush aku, ya yang ini biasanya aku gunakan untuk foundation ini adalah MAC um, kodenya 191 ya, ini untuk mengaplikasikan foundation lalu juga ada um, untuk powder yang ini biasanya khusus untuk highlighter ada juga untuk kuas untuk contour yang ini juga ya, sama untuk contour juga, tapi lebih besar. Dan ini aku gunakan untuk mengaplikasikan blush on. Dan kalau yang sebelah sini, khusus untuk eye brush. Untuk bagian mata ya, macam-macam. Di sini ada blending brush. Ada juga untuk concealer ya, di area mata. Dan ini untuk eyebrows dan ya ini macam-macam ada di sini dan ini juga aku menyediakan tisu basah ya ini yang antibacterial wipes lalu di sini aku juga ada hand sanitizer jadi aku selalu memastikan tangan aku bersih sebelum aku memulai bekerja ya di sini aku ada mascara ini dari Lancome dan yang ini adalah dari Mac ini favorit aku saat ini aku selalu pakai yang dari Mac, lalu aku juga ada lem bulu mata. Ya, ini brandnya dari Duo dan dari Ardell. Lalu aku juga ada mascara One. Aku taruh di sini ya, mascara One, terus juga cotton buds, ada lip liner, ada koleksi concealer karena harus punya banyak ini ya, koleksi warna. Dan ini ada um, apa ini? Kalau di Indonesia kita bilangnya um, kapas. Lalu juga ada um, brush cleaner untuk membersihkan brush ya setiap pergantian nanti klien. Dan ini juga ada kaca. Dan ini untuk um, lampu di kaca ini bisa aku matikan ya teman-teman. Tinggal pencet ini aja tombol di sini. Nah itu lampunya mati Nah tapi kalau misalnya ada klien Pasti ini lampunya aku nyalakan Nah yang aku senang sekali adalah Lampu ini ya bertuliskan Makeup by Kusuma nama bisnis aku Ini juga sama Bisa dimatikan juga Saat aku pesan um, Dia sudah disertai dengan remote Remote control jadi bisa dimatikan Dan dinyalakan Dan ini juga ada um, Berbagai option ya berbagai option untuk diatur seberapa terang lampunya atau seberapa redup kalian mau ini ya settingan lampunya ini juga bisa. Tapi aku udah setting seperti itu aja supaya tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap juga. Teman-teman, selanjutnya aku akan menunjukkan isi dari laci meja rias aku. Sebenarnya enggak banyak. Um, ini ada Powder ya, compact powder Ini juga ada bronzer Dari MAC Yang aku pakai, ini ada Highlighter dari MAC Ada Blush from Anastasia, ini dari Vocolor Yang aku pakai Aku juga menggunakan make over Ya, ini um, Contour powder Lalu aku juga menggunakan pixie Ini bedaknya juga aku pakai Ada l'oreal Dan kalau yang ini ada glitter-glitter Ya Pigment or glitter Ini berbagai um, koleksi warnanya Lalu juga yang ini cantik sekali warna glitternya ya teman-teman Lalu um, kita lihat di Laci kedua ada lipstick ya, di sana juga ada lipstick dan di sini juga ada lipstick karena di sana tidak muat dipajang. Untuk laci yang ketiga ini tempat menyimpan beauty blender, lalu juga ada powder puff dan ini ada mascara one juga ya cadangan aku taruh sini, terus juga ada beberapa powder dan um, moisturizer. Kalau yang di sini adalah um, beberapa tambahan koleksi foundation yang aku punya. Jadi kalau misalnya um, warna yang aku gunakan ya dari um, foundation Mac itu masih belum match sama kulit klien aku, biasanya aku campur dengan warna foundation lain sampai kalau menurut aku warna foundationnya itu sudah benar-benar ini ya sama dengan warna kulit um, klien aku. Nah, sekarang kita bahas yang di sebelah sana. Untuk sebelah sini, jadi ini di meja rias ini, lacinya ada satu, dua, tiga. Ada sepuluh, ya. Sebelah sana ada lima, di sini ada lima. Um, ini adalah koleksi dari bulu mata, ya. Jadi nanti, kalau misalnya customer minta memakai bulu mata, ya, ini koleksi bulu matanya. Yang ini adalah koleksi bulu mata yang glam ya Jadi kalau misalnya customer request Oh minta bulu mata yang lebih tebal dan ya ada di laci kedua nah yang di pojokan sini aku menaruh ring light supaya ruangannya lebih terang lalu juga of course ada tempat sampah dan di sebelah sana aku memajang lukisan yang Dibuat oleh mamah mertua ya Sangat cantik lukisannya Mamah mertua sangat kreatif Dan aku akan bahas yang sebelah sana Mari kita bahas Nah selanjutnya adalah kursi make up. Aku menggunakan kursi seperti ini Dengan bahan kulit sintetis Dan aku suka banget dengan kursi ini Karena dia bisa berputar 360 derajat Dan bisa juga diatur ketinggiannya ya ini bisa diatur untuk tinggi atau rendahnya kursi gitu jadi sangat bagus dan karena kulit sintetis juga kalau misalnya kotor ya terkena lipstick atau terkena um, bedak ini gampang sekali bisa dibersihkan untuk yang belakang ini adalah banner jadi kalau misalnya aku mau foto ya customer nanti di belakang itu ada ini ya nama dari bisnis aku jadi ya lebih kelihatan profesional gitu guys. Oke, okay, lanjut. Ini adalah kursi ya, kursi untuk um, customer jika misalnya mereka menunggu. Kursinya warna pink karena aku suka warna pink. Jadi kalau misalnya customer yang datang uh, terlalu awal uh, saat aku masih bekerja, customer tersebut bisa duduk di sini ya menunggu dan aku juga sediakan permen, ada kartu nama juga dan ini juga, um, aku pajang ya. Kalau misalnya customer aku mau follow Facebook dan Instagram, di sini ada nama bisnis aku. Nah, di pojokan yang terakhir di sini, aku uh, memajang tanaman karena aku suka sekali dengan tanaman-tanaman hijau dan bunga-bunga. Ya, So, aku taruh tanaman hijau di sini, lalu di sebelah sini aku majang foto saat aku bekerja. Ya, dan ini saat di lokasi wedding. Dan disini juga sama lokasi wedding dan yang terakhir juga saat lokasi wedding. Nah teman-teman itu dia video dari Studio Makeup Kusuma di Australia. Semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman ya bagaimana isi dari Studio Makeup Kusuma. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!